Sekarang, mari kita melakukan gerakan inti. Yang pertama ada guling depan, yaitu gerakan menggolekan badan ke depan dengan bentuk membulat seperti meroda. Gerakan ini bisa dilakukan dengan dua awalannya yaitu berdiri dan jongkok. Pertama, langkah-langkah melakukan guling depan dengan awalan berdiri. Yang pertama, tubuh dalam posisi berdiri tegak dengan kedua tangan lurus di samping badan. arahkan pandangan lurus ke depan melihat matras? Kedua olahurukan kedua tangan lurus memegang matras sambil melakukan badan. Yang ketiga, posisi kepala masuk di antara dua tangan, usahakan dagu menyentuh dada agar bagian tengkuk menyentuh matras dengan baik. Keempat, Pak disentuhkan ke matras dan mulailah berguling. Kelima, setelah melakukan guling depan, posisi tubuh kembali berdiri tegak. Yang kedua, dengan awahan jongkok. Tubuh dalam posisi jongkok dan kedua kaki dalam posisi rapat, lutut disentuhkan ke dada dengan posisi tangan berada di depan ujung kaki. Kedua tangan dalam posisi bengkok, posisikan dagu menyentuhkan dada dan pundak di matras. Kemudian, mulai selera berguling. Posisi tubuh sesudah guling adalah jongkok. Kedua adalah guling belakang, yaitu gerakan menggulingkan badan ke belakang dengan bentuk membelet seperti meroda. Langkah-langkahnya, tubuh dalam posisi jongkok, kedua kaki rapat dengan betumit agak sedikit diangkat. Kepala membentuk dan posisi dagu menyentuh darah Kaki ditolakkan pada lantai ke arah belakang dijadikan pendorong untuk menggulingkan badan. Saat posisi punggung di matras, ditetapkan tangan yang sudah ditekuk di samping telinga. Kemudian kaki diangkat dan diayunkan melewati kepala pada saat yang bersamaan tangan digunakan sebagai tumpuan dan tolakan. Sesudah berguling, posisikan tumbuh kembali jongkok. Yang ketiga adalah gerakan lompat jongkok. Yaitu gerakan dengan bentuk melompat melewati rintangan pada waktu badan sedang melayang di atas peti lompat Kedua tangan di direntangan dan kedua tungkai ditekuk serta kedua lutut ditarik ke dada Langkah-langkahnya ada yaitu pada tahap awal dari dengan ujung kaki kepada tegak menghadap ke depan Ayunan dengan ke depan yang diselesaikan dengan irama langkah Sebelum tiba pada papan tolak, lakukanlah tolakan dengan satu kaki Rapatkan dua kaki dengan cepat dan tolakan kedua kaki itu mungkin secara bersamaan setelah tolakan dilakukan, maka secepatnya gerakan kaki ke depan dan rentangkan kedua lengan dan tubuh ke depan untuk membuat sikap melayang awal menuju peti lompat. Pada meni saat meninggalkan papan tolak, luruskan dengan badan dan kaki serta julurkan ke arah peti lompat. Pada saat tangan menyentuh peti lompat, lengan badan dan kaki dalam posisi lurus sampai ke ujung kedua kaki. Pada saat tangan menyentuh dan menekan pada kuda-kuda dalam rangka mengangkat dan melempar tubuh dari peti lompat ke posisi melayang akhir, tangan harus berada di bawah bahu diletakkan terbuka selebar bahu. Pada tahap melayang akhir, tangan lepas dari peti lompat sampai saat mendarat. Setelah kedua tahap, tangan lepas dari peti lompat secepatnya, kedua lutut ditekuk dan sedekat mungkin dengan dada, disertai gerakan kedua tangan melangkul kedua kaki sehingga dalam posisi jongkok dan melayang di udara. Pada tahap pendaratan, terjadi pada saat kaki menyentuh matras, posisi kaki terbuka dan lentur dengan cara menekuk kedua lutut dan pinggul, badan harus tetap seimbang. Jadi, mari kita kombinasikan. Yang pertama adalah berdiri tegak menghadapi peti lompat atau kardus. Lakukan lompatan ke arah peti lompat atau kardus dengan menggunakan kaki sebagai tolakan dan mendarat dengan kedua kaki di atas kardus bersamaan kedua tangan lurus. Kemudian lanjutkan guling ke depan di atas matras. Di akhir gerakan guling ke depan, lanjutkan guling ke belakang. Di akhir gerakan guling ke belakang, lalu tangan lurus ke depan, lalu berdiri. Lakukan gerakan tersebut secara berulang-ulang. Terry McKee's Tim and Tim Yang's video any. Wat, yang like video any. Comment video any. Subscribe my channel. don't share video any. Terry McKee's banyut